Tetap berjalan dan teruslah bermimpi Walau di luar sana banyak yang membenci Soal gagal lurusan nanti biarlah kau terus berlari Gapai semua yang ah. kau milih Setiap proses yang kau dapatkan Ada segala likaliku yang tak bisa kau lewatkan Berjuta makian, berjuta cemoohan, Semua dihadapi tuh satu tujuan Terus melangkah tak lupa intropeksi Terus beradaptasi hidup yang penuh konspirasi Rubahlah pola fikirmu, pandang ke depan Agar semua mimpimu bukan sekedar harapan tak berjalan dan teruslah bermimpi Biarlah Maka kau terus ter berlari hingga Ohlah, pawai semua yang kari -kari. kau inginkan Mengatakan apakah, meski mengapa, mengapa, mengapa, mereka tak boleh buat kekota, kata buat mengapa, mengapa, biar mengapa, mengapa, Biar tetap terus mengapa, sampai habis peluang mengapa, mengapa, mengapa, mengapa, mengapa, kau mengapa, mengapa, pemenang Kemenang, nanti dia mau bilang apa suka dan tak suka mengapa, mengapa, Suka mengapa,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 Sana banyak yang membenci Soal gagal lulusan nanti Biarlah kau terus berlari Tinggal, oh gapai semua yang kau inginkan Soal nanti Biarlah kau terus berlari Tinggal, oh gapai semua yang kau